Oh, my God. Halo ma Bro, welcome back in my channel Singuni Apa kabar kembali kawan-kawan dan sahabatku semuanya Kali ini gua akan review salah satu game yang keren banget bro untuk action RPG dan open world nya ma bro Game survival ini digabungkan dengan beberapa genre dan yang jelas memiliki fitur yang cukup unik ma bro Kali ini gue ingin informasiin gimana cara join Mabar bareng gue dan teman-teman yang lain yang punya gamesnya baik di Steam ataupun di Epic Games. Nah, oke okay, kalian harus tonton sampai beres. Jangan lupa like dan subscribe-nya bro. Kita lanjut aja. Sebenarnya di sini gue udah aktifkan, tapi banyak sekali kegagalan dan beberapa error yang memang gue dapetin juga teman-teman yang lagi jadi tester gue untuk nyobain ini server. Jadi sebelum gue lanjutin untuk kasih tahu kalian biar bisa mabar gue cobain poin ke kalian untuk uh, permainan ini secara basic untuk uh, survive di game up ini ya Gue masuk di The Island yang memang nanti akan bakal jadi server kita jadi kalian kalau mau main uh, secara play single player setelah Masuk ke dalam mapnya baru boleh pindah untuk jadi host. Kalau memang kalian ingin invite teman-teman sebanyak empat orang aja, jadi e, untuk secara dasarnya itu kalian cuma bisa berempat ya. Nah, gimana caranya? Nanti gue kasih tunjuk biar bisa lebih banyak lagi karena gue harus pakai server tambahan ataupun eksternal. E, Oke, okay, gue infoin aja untuk play single player ya. Jadi kalian harus tetap masuk dulu sebelum kalian jadi host di map manapun untuk Ngebuka secara dasar basic dari uh, datanya ya Nanti kalian baru bisa jadi host pindah Tapi untuk saat ini gue jelasin dulu Buat kalian biar gak terlalu geblah-gebloh Ataupun pusing kepada saat mainin di awalnya Karena agak sedikit berbeda dengan fitur-fitur game survival Yang biasa kita mainin ya Jadi di sini kalian buatlah karakter dengan bentuk yang Seunik mungkin atau sekeren mungkin Silahkan karena gak ada pakai e, tambahan yang lain dulu ini secara basic aja gue bikin oke okay, gue udah bikin karakternya dan akan muncul di dalam map di tempat posisi titik poin yang memang bisa dibuat berbeda e, kebenaran gue di titik poin yang pertama aja nah di sini kita ketemu binatang-binatang yang kebilang imut itu celeng ataupun kadal nggak jelas ya oke okay, kita langsung aja lumayan seksi juga ya bro ya untuk karakter ceweknya ya gua akan cari di sini beberapa fiber dan makanan-makanan ringan cemilan gua kalian boleh ambilin aja apapun itu yang bisa diambil ataupun lu gebuk pakai eh uh, tonjokan <laughs> Di situ memang e, agak berat karena posisinya ini lagi e, delay dan gua lagi ngaktifkan server Sebenarnya ini gak boleh harus gua pakai dua PC yang salah satunya harus jadi server ya Jadi mohon maaf kalau memang agak sedikit terganggu dengan gambar yang kalian lihat Tapi gua harap kalian bisa paham apa yang gua utarakan ya Ataupun yang gua informasikan Yang pertama kalian harus bikin X Ini bener-bener penting banget Kalian tinggal tarik aja shortcutnya ke situ dia didapat dari kalian nemu barang-barang yang ada di tanah Oke okay? nah ini makanannya kalian buat juga shortcut Biar gampang kalian tinggal klik-klik di spam aja Karena ini tidak banyak mengenyangkan kalian Yang harus jadinya uh, makan waktu ya Hanya untuk makan doang <laughs> Nah ini adalah bambu-bambu ini sangat penting Dan kenapa gue uh, sangat suka untuk X ini Daripada uh, palu ya nah, Daripada kampak Karena dia lebih banyak menghasilkan touchnya Uh, fiber ini cuman bisa diambil oleh tangan. Ya cari semak-semak lah ya fiber itu ya. Nah, uh, kalau udah mencukupi sih seharusnya craftingnya bisa nambah. Namun kita harus setiap naik level itu kalian bisa pilih ini unsur RPG banget, unsur RPG banget. Jadi ada status yang harus kalian naikkan dan ada beberapa kemampuan dasar yang harus kalian ambil. Aduh iya you naon know. Nah inilah. Keunikannya di game ini tuh bukan zombie ya munculnya di survival ini tapi adalah binatang dan gak jelas itu hewannya gua gak tahu karena gua bukan pecinta dinosaurus tak ada ataupun kagak ya dulunya ya ini dia uh, gua bikin dulu baju malu. Jadi tinggal di klik kanan aja di mode crafting jadi ada dua item yang harus kalian akan bikin sibuk ya di game ini inventory dan crafting gitu. Nah di inventory setelah jadi bahannya kalian tinggal klik kanan aja semua memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kegunaannya termasuk pakaian equip ataupun makanan. Jadi oke okay. nanti kita akan belajar semakin nambah level kita akan bisa bikin hal-hal yang baru dari craftingnya. Nah X uh, ini gua coba ambil beberapa bahan lagi untuk buat torch sebenarnya torch itu penting juga uh, Torch untuk kalian nanti menerangi malam karena di sini malamnya gelap juga uh, Oke okay. uh, hatchet ini penting untuk kalian ngumpulin kayu Dan spear udah jelas ya untuk mengusir binatang walaupun sulit untuk membunuh kecuali kadal yang kecil tadi ya Dodo kalau enggak yang kayak mirip ayam gitu nah hal yang basic kalian harus ambil itu adalah untuk bikin rumah nah, oke okay. begitu udah dibuka skillnya nanti kalian akan bisa di mode crafting kalau bahannya sudah terkumpul nah untuk uh, bikin apa namanya tools-tools uh, ini kalian kalau sudah ada di inventory kalian tinggal tarik shortcut aja nah kenapa gua suka banget pakai X bukan pakai Kampak karena di awal-awal itu gua mencari harus banyak bahan untuk bikin rumah uh, jadi ya itu uh, apa namanya perbedaannya walaupun bisa digunakan dua-duanya ya uh, Oke, okay. uh, nanti Uh, gua coba building ini gua coba bikin dulu yang agak banyak ya karena memulukan bahan yang banyak dan ingat kalian di statusnya setiap naikin ini yang paling penting adalah dari weight itu adalah beban tas kita yang memang bisa kita upgrade tambah setiap naik level jadi gua bisa biasanya sih setiap naik level sampai level 10 itu gua cuma naikin weight doang sampai 300 Sisanya e, bisa stamina ataupun healthy ya. Karena penting juga healthy lu digigit serangga aja. Beberapa kali modar nanti. Oke. Okay? Ini touch ini benar-benar perlu untuk kalian cari sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Karena walaupun berserakan tuh. Lu gak akan nyangka ya kalau kebutuhannya cukup besar. Untuk membangun rumah ukuran 4x4 doang. <usuk> nah oke okay, ini udah ada kumpul Oke okay, kita langsung bikin aja di sini posisinya tinggal diklik kanan kemudian pilih sesuai diputar ataupun mengarah ke arah mana yang kalian suka nah, ini kita bikin ukuran 4 kali 4 dulu aja guys <gampu> yang gampang yang penting enggak digigit serangga dan gak... nyamuk segede gaban bro di sini hati-hati kalau ketemu nyamuk lo, lebih baik kabur karena susah untuk uh, apa untuk membunuhnya Uh, lebih baik uh, ngebunuh yang lagi jalan di darat ya daripada yang terbang. Sumpah galak bro. Di sini cukup uh, apa ya agresif mungkin ya. Ya kebenaran mapnya gue bikin standar nggak diutak atik. Jadi ini standar defaultnya dan kalian nggak akan terlalu kaget kalau udah biasa main di official servernya. Oke, okay, ini udah mulai berbentuk walaupun menurut gue sih gue gak peter-peter amat nge-building moga nanti anak-anak kalau ada yang bisa tembus mabar sama gua ada yang jago untuk bikin rumah ya <laughs> ini peti harus lu nyalain skillnya itu ini secara basically kalian harus uh, ngambil hal yang sama di awal-awal ya karena ini cukup penting dan cukup mepet dalam waktu satu harian siang itu kalian harus udah bikin rumah yang tertutup Karena khawatir nanti malamnya itu nggak bisa tidur dan memang bakal ada binatang yang nggak kelihatan ataupun lebih agresif ya Hati-hati aja Walaupun tidur di sini tuh nggak langsung spawn gue belum pernah nyoba secara langsung ya untuk masalah tidur ya Yang jelas itu adalah bakal jadi checkpoint kita kalaupun kita mati dimanapun spawnnya di tempat kita tidur itu kita harus bunuh binatang dulu karena kita membutuhkan kulit untuk bahan kasurnya bro Ya lu tahu sendiri ya kalau binatang biasa mah gampang-gampang aja kebunuh Ini lihat aja binatangnya bukan binatang biasa bro <laughs> Oke okay, tajualnya udah mulai uh, ditinggiin sama gua Karena kalaupun satu satu uh, satu apa satu banjar aja itu terlalu pendek bro Jadi gua bikin agak tinggi biar gua nggak terlalu pengap ya Lagian kalau misalkan e, cuman satu ba baris itu e, Ada burung dari atas langit itu Dia nikam ke kita walaupun di dalam rumah tetap tembus om Makanya hati-hati ya e, Oke okay. Udah e, Sekarang kan udah malam nih Ini yang jadi masalah harus cepet-cepet Karena waktu malam ini adalah sangat gelap Gue harus bikin torch ini dia obornya, walaupun di sini agak aneh ya, mungkin terlalu simpel ya untuk obor. Jadi uh, dia nggak habis-habis. Nggak <tuh> tahu kalau dipakai ngegebuk ya, jadi langsung keluar api gitu bro. Ini kayak gini nih. Tes, ya iya, keren banget ya. Sore-sore lihat langitnya juga bagus banget cuman sayang gua nggak bisa pakai mode high karena memang gua lagi buka server e, ngetes server jadi agak berat double tenaganya komputer gua jadi gua coba ambil medium tapi udah oke okay juga lah medium walaupun gua nggak suka warna kontrasnya enggak tahu kenapa e, jadi kayak bener-bener kelihatan sandboxnya <laughs> oke okay, ini barang-barang kalian setelah membuat peti itu udah bisa kalian taruh-taruhin cuman sistem bentuk uh, transfer uh, itu menurut gua uh, cuman ada beberapa bagian ya untuk di split ya. Jadi kalaupun ditransfer itu langsung pindah semua, ya lu harus split dulu karena barang-barang yang penting itu malahan harus lu bawa ya kayak rok, batu, kalau gas tune itu ya kalau kepenuhan ya mau nggak mau kalian split jadi kalian masih bisa bangun-bangun, gak kosong amat, gak nyari lagi ulang gitu Karena sayang bahannya itu materialnya cukup banyak Tapi kadang-kadang jomplang Ada yang kebanyakan, ada yang kurang gitu Nah ini gua coba e, cari sebenarnya ada bukan stone sih e, Disini gue carinya e, Untuk bikin bahan apa namanya? E, perapian Ini penting juga perapian untuk kalian masak Oke okay, kita belajar masak untuk uh, teknik survive di Ark ini agak unik juga dari game-game yang lalu untuk uh, game survival nya Jadi lu harus taruh di inventory itu, jadi inventory nya itu ada sebelah kanan itu muncul itu untuk uh, item ataupun barang yang akan dipungsikan ya Ya Salah satunya itu kayu bakar kalian tinggal di pijit eh, tekan itu bisa di -demolis atau diambil lagi campfire nya ataupun akses inventory yang tadi jadi kita masukkan kayu dulu. Otomatis kalau kayunya udah ada kita tekan E biasa doang. Eh apa? Pijit E. Tanpa ditekan itu langsung nyala. Ada apinya. Oke kita cari makanan cuy. Ini yang kebenaran gampang itu yang tadi kita pertama kali spawn bro. Karena binatangnya nggak besar-besar dan gak galak ya. Ini mungkin sejenis kadal ya. Oh ini ada kura-kura. Jangan ya kura-kura mau ngelawan itu mau gede. Nah ini aja ini bocil ini bocil sini bocil ini tak tusuk-tusuk ya Terus, nah, ya udah tuh di dapat romit dan kulit ya oke okay. ini sebenarnya bisa juga dibunuh tapi jangan cari gara-gara lah ya karena badannya lebih besar dari kita dan ini nanti bisa ditame uh, ya mungkin bisa dijadikan tunggangan Cuma untuk saat ini karena memang gua baru juga belum naikin level jadi nanti kita akan kerjakan sama-sama untuk berburu binatang yang bisa kita tunggangin guys Oke. Okay. Ini dia akses inventory lagi, kalian taruh daging. Ingat daging di sini tuh bisa basi ya. Jadi jangan taruh di inventory. Pada saat nemu daging itu langsung bakar semua. Jadi carilah secukupnya sesuai dengan kapasitas perut kalian. Dan memang lebih efektif daging Uh, kita tunggu sebentar Begitu kalian makan itu Akan merasa Berasa nambah Untuk energi di makanannya Kalau buah-buahan itu Kayaknya gak naik-naik deh Gak tahu gua Beberapa kali Berapa ratus kali Makan buah-buahan Gak penuh-penuh perutnya Nah ini kan mateng ya Jadi sistemnya memang Bisa ditungguin juga Ataupun dibiarkan Terus nanti ambil hasilnya Nanti akan muncul juga sih Bahan bakar Ampas pembuangannya Itu arang Dari kayu Coba kita tunggu sebentar Jadi arang gak Nah kan Itu bro nggak tahu buat apa juga fungsinya arang kita apakah buat nulis di tembok atau mewarnain gubuk ya nanti kita belum tahu nanti sama-sama kita cari tahu. Ini bentuknya kayak kayak rumah mobil ya, Bro. <laughs> ini kalian begitu pijit M, ini kalian bisa lihat posisi kalian ada di mana dan petanya juga cukup luas, kalian ada koordinat berapa. Nanti kita garap bareng-bareng dan akan muncul di apa namanya? akan muncul di map yang sama ya mungkin map yang sekarang servernya gua baru bikin eksperimen di the island karena nggak terlalu berat kalau di yang lainnya gua udah pernah coba di Lost Island itu berat banget bro itu map besar mungkin dua kali lipat dari ini jadi delay dan loadingnya juga agak lama mungkin ngaruh juga ya kayaknya kena ping ini pun pingnya yang server gua baru buat juga rendah moga nanti nggak ada masalah kalian bisa gunakan emot icon juga silahkan aja pijit tekan terus lihat pilih nah mungkin untuk ngadep ke depan gue nggak tahu ya caranya tolong di, di deskripsi eh, di, di, di kolom komentar kasih tahu cara gua biar kelihatan muka dari depan ya bro ya biar kelihatan oke pada saat opening video di video selanjutnya dan informasi apapun yang gua temukan di seputar dunia ak evolva ini cuy oke uh, lucu juga ya Kamu mirip iya bener rumah mobil Oke okay guys, uh, kalian tetap lanjut aja nonton ya, Di, ditunggu aja nanti mabarnya, jangan sampai lu sombong-sombong sama gua nanti lu masuk discordnya juga, terus kasih tahu uh, info apapun seputar dunia game ini nanti akan gue buatkan room di discordnya, kalian join aja ataupun komunikasi secara intens biar kita sama-sama uh, seru maininnya ya. A few moments later Apakah nanti di setiap mapnya kita akan bosing uh, Yang jelas sih kita harus cari private server Untuk mabar ini salah satu solusinya Kalau tadi kalian pada saat menemukan Simone Channel di unofficial server Nggak bisa Kalian masuk dulu setelah masuk di dunia di island ini Kalian di paket tab itu ada menu Yang bisa kalian ketik adalah open Kemudian masukkan IP address yang nanti gua kasih ya Uh, gua nggak langsung publish karena memang lagi eksperimen juga dan itu cukup berbahaya juga untuk publish secara umum Jadi gua coba nanti intenin teman temen yang memang niat mau main aja mabar bareng kita ya sambil di live streaming Oke okay, ini begitu kalian enter setelah tadi ketikannya betul Dia otomatis akan kelempar ke dunia server yang udah gua buat dan standby kan Mungkin agak berat karena memang gue di satu PC doang gak gua pisahkan karena masih eksperimen ya bro ya Nah oke okay, kita lanjutin lagi. Ini posisinya udah berbeda dunia. Uh, uh, Mapnya sama tapi udah di beda dunia servernya. Ini light of firenya juga kalian harus bikin untuk nanda signal bahwa kalian ada di situ dengan cahaya cahaya lampu. Semoga teman kalian nanti ataupun teman-teman gue yang mau ikut mabar tiba-tiba muncul nggak kelihatan gelap pada saat di malam hari lagi apas gitu ya spawnnya malam hari gitu. <laughs> oke. Okay. Ini item-item yang udah mulai kebuka. Nah ini salah satunya water skin ini penting banget buat kalian minum. Topi juga dipakai biar lebih keren. Rambutnya tidak terbuka seperti itu. Ya itu rambutnya bisa nambahin loh. Masih bisa manjangin loh. Semakin nambah harinya di dunia gamenya itu semakin manjangin. Mungkin kalau cowok brewokan gitu ya. <laughs> Oke kita pakai topi aja. bandana Ya udah mungkin kalian uh, nanti tinggal kabar-kabarin aja, gua akan nanti bikin lagi video selanjutnya apakah mau di live streamingin langsung ataupun gua bikin konten ya pada saat kita bisa berhasil mabar nanti kita lihat keseruannya aja, semoga kalian menikmati video gua ini sampai akhir dan kita bisa ngelihat juga bahwa server yang gua bikin ini Simuni Channel berfungsi walaupun versinya sedikit berbeda ya, tapi ini masih bisa masuk akhirnya beberapa kali gagal. Uh, uh, versi 349.27 dan server yang originalnya yang dari officialnya itu uh, di versi 349.28 jadi ini masih masuk gue udah update juga gue bikin servernya ini uh, apa? Uh, walaupun agak sedikit sulit untuk masuk tapi cara yang tadi bisa kalian gunakan ya dengan menutup nanti ketikkan link yang gua kasih oke okay, guys ini gue refresh masih jalan ternyata servernya. Thanks for watching ya. Makasih banyak Jangan lupa like dan subscribe-nya. Kalian nanti gue tunggu di Mabar Dadah bye-bye.